Saya ingat ada seorang tukang genang, yang itu si Ujang belum belum suara namanya si Ujang, si Ujang saya lihat di gunung saya dia itu ditangkap oleh peng banyak, jadi eh, apa kalau yang siang itu terlalu siang, terlalu siang, jadi dia bukan menjadi penggenang yang yang nomor satunya, itu waktu itu oleh Saban. Kan? saya menang nang nang timbang sungai mau saya hayang air kandungan Cibang manggan di Karawang ini pengenang si Ali Saban manggalang ke sungai ayah ternyata suana diambil oleh Cibong dari gilong baru ketemu dan dibawa dibawain mulailah saya dengan suana ada suatu kerjasama nah, gerak mati, kumacut mati, lain aja dikit cepatnya, angkang, kumacutnya jadi cepatkan baik, jadi cepat mungkin kita nggak rusak, kan baik, kita nggak rusak bisa kalian sampai ritme dan apa dinamika. tubuh-tubuh lagu itu bisa rusak Nah, akhirnya sudah dan akhirnya bisa baik kalau mengandang dan mengshamin selalu apa risau terhadap lagu-lagu yang dipakai, buktinya paksi tung, nanti paksi tung itu dianggapnya lagu sakral, tenggel yang akhirnya bisa lembut untuk dijadikan kalian jalak tingkat kan? Oh, kawang anten kawang oh, anten, oh, anten. Oh, anten. Oh, anten.